Yeah de que nada Thank you, Laura. balik balik balik jangan pegak jangan pegak balik balik balik balik balik putar putar putar putar ayo ayo polan tapi pasti oh oh oh ore ini mau mau Ya, Ganti, ganti, Cepat, ganti Terima kasih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 apa sih, kau cakap udah kau, Yang menang dapat debris. Yang menang dapat debris. Yang menang, menang dapat debris. Banyak limau yang mahu bagi, Yang menang dapat bagai perkota. Oh, bagai perkota. Menang ikram. Debris pun menang. Yang menang dapat debris. Debris, debris, debris dekat. Debris, debris dekat. ये जो उतारो लो I want to be more better I want to be more better I want to Saya minta Selanjutnya, mata Juara 2 diraih oleh Gisi Bolana. Gelar 1 lestri. Juara 1 diraih oleh Nova Dewi Nugraha, Gelar 1 Telkom. Oh, okay, okay, okay, okay. Yang ketiga Mata lomba joget balon Juara dua Diraih oleh Tim Mutiara Rahmi Dan Liza Lianud Dari kelas satu Telkom Tolong perwakilannya Satu orang aja. Yang telkom, yang telkom. Satu pun tak ada, yang cewek. Hai. Wow, bisa bisa pelas, di Bang Jamal. <laughs> juara satu diraih oleh tim Akmal dan Bang Jamal dari Kelas si. Juara S. Buat kalian. Hani, Hani. Yang keempat, mata lomba over air, juara dua diraih oleh tim satu Telkom. Perwakilan satu Telkom dipersilahkan. Satu Telkom over air, Kalian kan satu dokok, Telkom. Ini si diraih oleh tim satu listrik Bangun terus, siapa yang, yang kemarin? Bangun terus, no, putri. Yang terakhir, mata lomba kupur kelapa. Juara dua diraih oleh kelas 11 TJTL bangun Akbar. Yang terakhir juara 1 diraih oleh kelas 1 TJAT A. Untuk lomba juga balak karung Eh, sorry. <laughs> Bu, Lomba kamu hampir. Kalau terima hadiah, di tempat itu ya. Untuk, untuk hadiah mata logam mata duit dia akan diterangkan oleh paman Hil. Untuk pada Pak Masih. Dan Malone. foto foto Bu Isnita, foto tunggu ya sebentar ya, satu, dua, tiga, oke, oke okay. lagi ya.